Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video ngobrol, mungkin ya, entah video review atau video apa, pokoknya di video kali ini saya ingin membahas tentang Catkin Full Body, apakah bagus, apakah good port, atau jadi bad port gitu ya, apakah patut untuk dibeli di Nintendo Switch gitu, dan di sini saya tidak akan mereview gamenya secara cerita, secara uh, gameplay, secara apa, pokoknya performanya ini kayak gimana gitu ya di Nintendo Switch. Dan di sini kita akan langsung saja main gitu ya. Di sini sebenarnya saya udah buka juga untuk uh, game-nya. Dan di sini kalian bisa melihat juga untuk gameplaynya nya kayak kayak gini ya. Dan di sini bisa saya bilang sih ini 50 gitu walaupun ini enggak 60, nggak uh, mulus gitu ya, Nggak semulus 60, cuman ya Ya, 50 untuk konsol portable sih menurut saya udah bagus banget gitu. Dan di sini juga kalau kalian lihat ya lebih detail. Mungkin untuk di kamera nggak kelihatan. Tapi kalau kalian lihat secara langsung dan uh, mungkin dilihat secara detail gitu. Kayak misalnya di uh, karakter yang kayak misalnya uh, Erika gitu nih yang pakai baju merah itu. Itu di kakinya tuh ada yang kotak-kotak gitu. Tekstur apa ujung-ujung uh, setiap uh, benda itu ada kotak-kotaknya. Dan itu kalau di PC itu adalah... Anti-aliasing, jadi anti-aliasingnya ini mungkin nggak ada gitu ya, dimatiin di Nintendo Switch Jadi semakin tinggi anti-aliasingnya nanti bakal semakin mulus gitu Jadi nggak akan ada kotak-kotak lagi gitu kalau dilihat Dan kalau menurut saya sih bukan masalah yang besar sih ya Nggak ada nggak ada anti-aliasing walaupun ada tekstur yang kotak-kotak Atau bukan tekstur ya, jadi ujungnya kotak-kotak itu ada, nggak jadi masalah Ya, tapi memang bukan tujuan saya sih untuk kayak gitu ya. Jujur, saya beli Catherine Full Body di Nintendo Switch itu ya untuk main sambil tiduran, gitu kan. Uh, main sambil dibawa kemana-mana, main sambil di atas meja kayak gini, gitu. Dan sambil uh, menyelesaikan puzzle-nya sambil santai, gitu. Ini juga saya baru beli game ini sekitar 3 hari, gitu. Dan setelah tiga hari, saya baru main sekitar 1 jam, 2 jam, gitu. Dan saya memang main gamenya dikit-dikit, gitu. Dan di sini mungkin kita akan coba ya untuk tes uh, gameplay-nya. Jadi untuk gameplay itu kita harus pulang ya, untuk tidur dulu ya, untuk uh, kita main ke puzzlenya gitu. Ada sebenarnya sih untuk puzzlenya ini ada yang mini game ya, kalau nggak salah nama mini game-nya Rapunzel atau apa gitu. Cuman itu udah pasti 60 ya, kayaknya nggak sama kayak pas uh, di Nightmare gitu ya. Nah sini kita akan langsung saja langsung kita akan pulang untuk uh, mendapatkan Nightmare ya dan di sini untuk cutscene ya untuk cutscene bisa saya nilai sekitar 60 sih ya walaupun di Nintendo Switch nggak terlalu jelas untuk uh, ininya untuk apa untuk cutscene-nya gitu untuk apa untuk FPS-nya maksud saya nggak terlalu jelas gitu untuk ininya di sini saya akan mengganti ke manual saja gitu ya manual biar nggak ngeblur-ngeblur gitu dan yang yang saya rasain sih dari apa dari Catherine ini dari yang saya main di PS3 gitu ya yang ori-nya. Ini yang di PS3 itu loadingnya lama gitu, nggak secepat yang di Nintendo Switch. Jujur saya juga agak kaget sih begitu saya masukin gamenya. Saya kan beli yang versi cartridge ya, begitu saya masukin gamenya. Saya main di Nintendo Switch itu loadingnya cepat, di jauh jauh banget, jauh banget dibanding yang PS3 ya. Cuman ya, kalau kalian udah main yang PS3 dan kalian main di Nintendo Switch, menurut saya worth it aja sih. Dan mungkin nanti juga saya akan membahas ya, sedikit tentang uh, replayability-nya atau mungkin kita main lagi-main laginya uh, replay replayability value nya Replayability value-nya, pokoknya kayak gitu ya, nanti saya juga akan bahas gitu, untuk value dari uh, replayability-nya. Nah, di sini stage 3, stage-nya itu ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 8 ya. Setahu saya cuma saya lupa juga gitu untuk di uh, Nintendo Switch ini ada berapa gitu. Dan mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Untuk ini. Oh ya, saya ingat nih yang ini. Uh, nah, itu Nah, kayak gitu aja gitu kan. Misalnya, uh, kalian bisa tarik yang ini. Kalian naik gitu kan. Dan, ya, yeah, Catherine ini memang berisiknya tuh edge, edge, edge gitu. <laughs> memang udah sering banget gitu. Cuman di sini saya cuman... Uh, mendemonstrasikan aja gitu ini gameplaynya gitu. Uh, sebenarnya saya pengen... Lebih detail Lebih apa? Lebih... Lebih... Liti gitu ya main game ini gitu karena saya misalnya pengen ngambil goldnya gitu saya pengen ngambil uh, semacam uh, bantalnya gitu ya pokoknya kayak gitu ya pengen saya ambil cuman ya ini hanya untuk mendemonstrasikan saja gitu jadi ya udahlah di sini kita akan main cepet aja gitu nggak harus mikir lah gitu uh, sini kita ambil bantalnya kita akan lorong oh kosong oke okay. that's new <laughs> uh, sini kita akan naik ke sini dan di sini kita akan tarik yang ini eh kok didorong <laughs> salah ya aku agusnya di, di di ditarik dong gitu kan ini karena saya ngelihatnya sambil pakai kamera juga sih ya tapi ya ini adalah uh, demonstrasinya gitu mungkin kalau di kamera nggak atau uh, jelas atau enggak tapi uh, kalau di kamera ini untuk untuk gameplaynya ya, kalau non kamera gitu, kalau kalian nggak lihat secara kamera, ini gameplaynya bisa saya bilang mungkin 50-an lah. Jadi nggak terlalu, apa, nggak nggak sampai bad port, nggak sampai uh, 30 gitu, fps-nya nggak sampai unplayable gitu. Jadi 50, ya ketariknya ke <kepanangan> karena saya ngeliatnya ke kamera gitu. Kalau saya main di Nintendo Switch, saya jago, gitu. Enggak <laughs> saya bercanda, enggak saya nggak jago juga amat. Saya masih main di difficulty safety ya, bukan bahkan bukan easy gitu, safety gitu lebih lebih cupu lagi. Cuman ya udahlah ya, uh, gitu doang gitu untuk uh, reviewnya dan intinya apakah uh, worth it atau enggak game ini. Untuk dimainin ya. Atau untuk dibeli di Nintendo Switch. Dengan harga mungkin sekitar ratus uh, ribu sampai ratus ribu. Apakah worth it atau enggak. Menurut saya worth it banget. Jujur ini adalah alasan saya kenapa beli Nintendo Switch. Saya beli Nintendo Switch karena pengen main game itu sambil tiduran. Sambil portable gitu. Kalau kalian bilang oh PC master PC master gitu ya. Ini saya udah main PC lama gitu ya. Udah mungkin ada sekitar uh, 5 tahun lebih mungkin. Itu saya main game di PC gitu itu nyeri juga gitu terus sak sakit-sakit pantat gitu dan sakit tulang belakang. Kalau saya ya, cuman ya mungkin kalau kalian baru main satu tahun, dua tahun mungkin belum ngerasain gitu dan begitu saya main Final Fantasy 7 di Android gitu itu saya sempet, wah ini ternyata enak banget gitu ya lu bisa main game sambil tiduran. Ya udah kenapa saya nggak beli Nintendo Switch gitu kan. Awalnya sih mikir ah kalau saya beli Nintendo Switch nanti gambarnya jelek gitu. Dan sebenarnya sih, setelah dipikir-pikir lagi, nggak penting sih ya gambar. Yang penting gameplay, cerita, gitu. Dan ini gameplaynya bagus, ceritanya bagus. Ya, setidaknya menurut saya ya, saya suka sama gameplay yang kayak gini. Dan gameplay yang mikir-mikir kayak gini, ini saya suka. Dan saya mungkin ini sebagai penutup ya. Saya ingin ngebahas tentang uh, replayability value-nya dari game ini. Menurut saya ini tinggi banget, gitu. Karena kalau kalian main di difficulty yang berbeda, itu puzzle-nya pun berbeda, setahu saya kayak gitu. Jadi, setiap puzzle itu beda, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian main di difficulty safety, itu bisa uh, auto, gitu. Kalau kalian main di difficulty easy, itu nggak bisa auto. Dan untuk medium atau hard, gitu, itu beda, gitu, puzzle-nya yang saya tahu, ya. Dan ini ada mode klasik, sama ada mode yang uh, remix atau mode yang baru lah, yang full body ya. Jadi kalau yang klasik ini kayak kayak ini, ini nggak ada puzzle, nggak uh, ada blok yang aneh-aneh gitu kayak misalnya ada blok yang jebakan itu gitu kan yang uh, keras atau yang nggak bisa dikakin lah ya, sama ada blok biasa kayak gini gitu. Nah untuk yang remix itu ada yang baru lagi. Jadi saya pengen namatin dulu yang uh, versi klasiknya dulu mungkin dari safety sampai ke hard mungkin. Setelah itu saya main remix dari safety sampai hard gitu. Jadi mungkin bisa sampai enam kali main gitu dan Nggak tahu sih, uh, untuk replayability-nya mungkin saya bakal main lagi, main lagi, main lagi. Karena ini puzzle tuh bagus gitu, dan saya suka banget yang game yang mikir-mikir kayak gini. Dan intinya, uh, port ini tidak jelek gitu, walaupun dari... Ya itu sih, paling masalahnya adalah anti-aliasing. Walaupun kalau kalian memang nggak mentingin grafik kayak saya gitu, nggak mentingin gambar, nggak mentingin resolusi. Ini worth it banget. Jujur aja gitu, ini worth it banget untuk dibeli. Dan... Uh, tentang di playability kan juga udah uh, tahu juga tentang uh, FPS ya. FPS-nya enam 60 sih. 50-an lah kalau saya bisa lihat gitu. Walaupun saya juga nggak tahu pastinya. Kalau dilihat di PC sih uh, 60 itu mulus gitu. Cuman nggak tau juga kalau di Nintendo Switch gitu. Dan ya intinya kayaknya uh, frame-nya ini kurang dari 50. Atau mungkin sebenarnya 60 tapi nggak dikasih vis mungkinnya, mungkin ya. Jadi kelihatan agak sedikit ada... Uh, kurang gitu frame-nya dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya mungkin videonya ini hanya ngobrol-ngobrol doang gitu tentang Catherine full body intinya worth it sih ini adalah salah satu alasan kenapa saya beli nintendo switch gitu dan ya yeah, sangat worth it dengan uang yang kalian keluarkan saya beli versi kaset gitu atau mungkin cartridge atau physical kalau kalian mau beli digital silahkan beli versi digital uh, untuk size-nya berapa ya untuk size-nya saya nggak tahu juga sih untuk size-nya berapa ya uh, mini software Uh, nggak tahu juga sih, nggak bisa dilihat ya untuk uh, software-nya, cuman kalau uh, yang saya tahu sih sekitar uh, mungkin 5 giga mungkin untuk vaksin Nintendo Switch, nggak tahu juga. Tapi intinya uh, itu doang sih untuk videonya, mungkin kalau kalian pengen saya ngobrol-ngobrol gitu ya, atau mungkin uh, nge-review tentang game gitu ya, game apapun lah. Nggak harus game Nintendo Switch, mau game PC, mau game uh, PS, mau game PS3, PS4, mungkin nanti juga PS5 keluar gitu ya, atau... Uh, pokoknya ya game lah gitu Atau apapun itu silahkan komen aja Karena memang saya suka main game gitu Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye